kamu ada itu yang tipe apa mungkin ada Windows 7 Pro hmm. ya kamu installnya ya CD nya Windows 7 Pro loh jangan Ultimate ya oh, Karena kalau dulu kita itu Ultimate ya nah jadi kalau ini kamu Pro kamu install-nya cari yang Pro kalau enggak dia punya itu enggak sinkron jadi nggak bisa dipakai pastiin dia udah masuk semua ya iya hmm terus tutup, tutup. nah Cuman, sekarang kan ini udah ada window-nya, kita keluar dulu. Hmm? Uh, mati, uh, di restart dulu. Udah? Nah, ah. Waktu dia nyala, nah, pencet F12. Habis itu, press any key. untuk boot dari sini, cepat. Nah, yeah. yang boot, oke okay, ini panah, nah, boot di sini kamu kan CD room udah bener habis CD room baru di HDD, HDD. HDD. nah HDD uh, habis itu bisa juga USB HDD, nah HDD. HDD jadi kalau misalnya HDD. entah HDD pakai USB punya dia yang boot duluan udah ini bikin pindahin aja nggak apa-apa ya di untuk ini select naik jadi okay. to so move it up f6 f6 pencet. Hmm. lagi lagi nah Habis ya, itu lagi. udah udah udah CD-ROM dulu, habis CD-ROM baru USB yes, HDD, baru HDD, baru hadis. habis itu disimpan, Simpannya F10, F10 saya... ya, yes, nah. jadi ntar ke depan kalau lo nggak ada CD-ROM pakai HDD pun bisa, nah ini kalau ada CD-ROM dia langsung jalan, nggak masalah lah, enter. itu enter aja, nah artinya dia ngebut dari CD, CD. baca dari CD. CD nya Tergantung, ada yang dari USB, ada yang dari CD uh, USB oh, CD Ya ntar kamu tinggal suruh dia boot aja Ya Biasakan kalau kamu ini Itu yang perangkat-perangkat lain yang gak berhubungan Dicopot-copot Jadi kayak dia polosan aja Nah, nah. juga gak usah lah Copot aja Karena kan ini masih belum, belum ya. ada internet ya jadi, biasakan aja paling itu paling di aja. Nah, hanya channel. power aja. Kalau ini buat kipas sih, nggak apa-apa. Nah. Okay. Tetap, language-nya itu pilih selalu yang Inggris. Time-nya kita yang Inggris saja, ini US, ini keyboard-nya tetap US saja, nggak usah Jepang, karena tadi kan kita udah coba jelek, kan? Yeah. Yeah. Next, next, install now. Pilihnya install now. Pilih yang install now. Kenapa itu harus inggris semua? Karena e, banyak software itu semuanya itu rata-rata formatnya pakai inggris atau nggak waktunya Kalau kita ubah, ntar banyak yang nggak kompatibel ya, Banyak yang nggak ya, sinkron kita nah, Accept, diterima dulu baru bisa next Nah ini bukan upgrade ya, pilih custom. selalu yang custom Karena kita bukan mau upgrade, kita mau bersihin sekalian install yang baru, custom Nah ini semua, ini dihapus dulu. Mm. Ya, drive option mm. uh, advance, pilih Habis mm. itu di-delete dulu semua, supaya dia benar-benar hilang semua. Oke. Okay. Ini juga hapus juga, yang kedua. Mm. Hapus, delete juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini juga yang itu hapus juga. Delete juga, oke. Okay. Nah, ini kan baru unlock. Jadi, uh, ini adalah tempat yang tidak di tidak teralokasikan. Ini full, lo punya habis. Ini, Jadi kosongan lagi, nah, kosongannya ini. lagi, nggak ada apa-apa. Habis itu, kamu harus bagi dulu, kan? Nah, kamu cara baginya pakai new, bagi untuk uh, drive C, drive D, gitu kan? Maksudnya kan, Nah misalnya ini kan 244.000, kamu jadiin 100.000 ketik aja. Hmm? Bisa. Bisa ya, nomor. 100.000. Nomor. 100.000. Nah, ini kan tujuannya, ini adalah untuk yang C kan, tujuannya kan. Iya. C-nya kan supaya 100.000, D-nya sisanya kan, berarti D-nya kira-kira 228 kan. Jadi ini apply dulu. Apply dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Nah untuk D nya, nah ini kan udah nih, D nya ini yang masih unlocated, berarti dia masih belum kamu ke D dulu ini Yang, yang dia ke sini, yang sini ya tetap ini yang unlocated Kalau yang ini apa? Partisi ini partisi ini artinya dia itu udah siap, udah siap, udah mulai uh, belum terlalu siap tapi udah kamu bagi Berarti ini dari ini belum dibagi. Dari 100, 100 MB ini tuh. ini 100 MB ini yang masih ini buat reserve buat backup, backup, backup, backup. Jadi ini ini pasti ada. Ini lu nggak usah pusingin. Ini selalu ada punya karena dia butuh ini buat dia itu mau kerja backup atau yang restore gitu loh otomatik. Jadi ini kamu nggak e, usah ini ini yang 100 GB itu ini karena dia bagi ke sini ya. Dia otomatik. Nah, tapi ya. yang masih yang belum dibagi yang ini hmm. unallocated. Yang pilih yang unallocated space di new lagi. Kali ini apply semua. Ya, apply semua langsung. Nah, semuanya aja di apply. Ya? Sisanya itu dibagi buat partition lagi apply. Nah, otomatis kan jadi partisi 3 kan. Hmm. Nah, sekarang kan lu mau yang C itu sebagai apa? C itu kan tempat window, bener nggak? Ya. Tempat window. D yang tempat uh, 140. 40 GB tadi kan, berarti yang 100 GB, eh 97 GB itu untuk C dong, nah sekarang lu posisinya, tapi ini masih baru dibagi, dia belum ready, dibikin ready dulu, caranya dibikin ready kamu ke partisi dua dulu, di format dulu, format itu maksudnya untuk dibikin ready, format Dispartition make content recover nggak apa-apa kalau lu format itu berarti dia itu udah nggak bisa dibalikin ya, maksudnya data yeah. yang kemarin-kemarin. Oh, udah hilang oke, nah, oke. Okay. Kan. Nah, okay. hmm? Kalau dia udah di format, nah, habis itu ini juga format okay, lagi, format? format lagi. Walaupun anggap nya udah format nggak apa-apa, kita format ulang, oke, okay. supaya dia ready. Nah, habis itu di bagian ininya, kan kita mau C yang 100 GB. Yeah. Nah, di sini pilihnya. Udah pilih, habis itu ke it next. Ini dulu, next. Nah, dia copy itu ke yang 100 GB. Ngerti? Yeah. Nah. Jadi, Windowsnya ini otomatis ke C tadi yang 100 GB. Yang 100 GB, GB ya. Yeah. Yeah. Paham ya? Nah, habis itu udah, dia, jalan, dia udah jalan yang D, ntar malah ke yang D. Nah, Kalau dia ntar ke yang D, e, yang bawah, yang partisi yang 3 Otomatis ntar D, e, D lu yang jadi window C yang jadi data Jadi bisa. bisa diganti sih Itu kan cuma dia punya drive letter Kamu bisa ke administrasi tool Ganti drive-nya Oke, okay, ini nggak terlalu penting Ini otomatis jalan sendiri, pause aja Ntar Akarista. restart, yang kedua itu lu ga usah press any key lagi Oh jadi <tuk> dia otomatis? Otomatis, yang kedua kali jangan lu press any key lagi ya Lu ntar ulang dari awal ya? Ya dia apa? Kan dia restart, ya, begitu, ya. restart. Ya. begitu restart Ga usah, dia kan press any key to boot from BBB -gi. ya, Lu jangan pencet lagi, lu pencet lagi Lalu ulang dari apa? awal Berarti ga? Ya jadi biarkan aja dia sampai muncul nah, nah. karena dia itu butuh rista. Nah, butuh. jadi Press Niki itu hanya yang pertama aja selanjutnya dia Rista apa jangan jangan pencet nah, lu tinggalin aja habis itu kalau yang awal hmm. tadi pencet F12, F2 itu tetap dilakuin Apa? tergantung kalau lu sekali udah lakuin, habis itu udah simpen ya lu gaulah salah lakuin lagi di oh. komputer ini tapi kalau di komputer lain kan dia defaultnya itu kan tetap habis dulu jadi harus diubah dulu dari F12. Uh, uh, Kalau lu paham ya, pencengat F12 boleh. Nah, ini kayak ini gini. Ya. Nah, ini jangan ya. Kalau misalnya pencet, balik lagi. Ulang lagi. lagi dari awal. Ini berarti kayak kalibrasi. Sama nah, yang ultimate beda itu. ya, ininya. Ya beda Mereka. dikit, nah ini kalau di kita, itu kan usernya kita kasih nama user aja lah, gak terlalu pusing kok, Ya. kasih user. Oh. Nah habis itu ini PC berapa, ketik, pindahin, PC, Mereka. di Mereka. PC, gak usah kecilnya, kecilnya, kecilnya gak usah ya, 55, habis itu, ntar. Next ya, nah nggak usah password, ya. Next. next. Nah, produk ini kamu harus masukin. Ambilnya dari? Nih, ya pokoknya Ya, Maksudnya ya. produk ini berarti apa ya pak? This nggak uh, apa-apa kalau lu kan ini kan ori, oh. lu kan pencet aja itu recommended setting update terus kan lu kan ini ori oh. dan ini Windows tujuh kita perlu di update Oh Kalau 10, kita benci banget kalau update karena pas habis update ini ini nggak bisa itu nggak bisa. Kalau 7, kalau tujuh lu kalau nggak update banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa jadi kebalikannya. Karena uh, banyak software itu udah ke arah Windows 10 hmm. jadi lu udah ketinggalan. Oh. Uh, ya Paham? Pencet, pencet. Nah, pilih Enggak, kita pilih Jakarta Yang 07, ini plus Plus 7, nah itu, itu, itu. Bangkok, Hanoi, Jakarta ya nah, Itu gak apa-apa, ikut nonton internet setting hoknya Next oh sudah jadi. Oh, Terus yang update-updatenya itu gimana? Nah, hmm. sekarang right, internetnya right. dulu. Oh, internet. Nah, internetnya dulu yang kamu harus pentingin. Nah, ini kan dia belum bisa connect tuh. Yeah. Iya. Kamu pilih ke itu internetnya dulu yang paling penting. Yeah. Hmm. Hmm, hmm, belum ada eh kamu harus konek eh, internet dulu cek data setting nah ini kan dia belum ada nih iya, iya. biasanya dia punya itu dia, dia belum kenal dia punya local area network itu apa iya. namanya stok ininya lo lan nah oh, iya. kamu harus bikin dia kenal dulu dia belum kenal itu ya, ya. lubang lannya itu ya belum hmm. detect ya simpan hmm, simpan ya. deh saya sudah simpen dulu Di belom komputer Ya, belom komputer uh, Travel Mat, uh, Asher 5760 Driver kan? belum contoh driver sih Travel ada gak? Kan? Ini Saya sudah Asher Mat juga Hahaha, itu itu. Ini driver aduh LAN USB USB USB nya ada Kak yes, yes, yes, Li ada. Yes, ada. Hmm. ada oh nggak masuk oh hmm. masuk Tahu. dia di atas dia di apa ya nah, tunggu dia di nah. baca nih dia ada di my computer nggak buka satu lagi aja buka satu lagi nah, apa aja nih kalau nggak dikecilin dulu. Uh -huh. Kecilin juga. Kecilin. Kecilin. Kecilin. Kecilin. Itu aja. Disable aja. eh uh, My computer. Hah? Gak bisa. Oh, itu aja. Pak? Usah. ini masih banyak kan masih banyak ya udah ini hmm, yang itu aja LAN WIFI aja deh kalau enggak lama ini. enggak yang ini di driver LAN WIFI di driver copy asus satu ini LAN WIFI aja cukup copy sini hmm Nah, eject. Di komputer. Di eject keluar. Sudah? Ya. Ngopot. Pasang. Sudah? Ya. Habis itu, buka. Dulu. Hmm. Kemudian kamu ke... J-nya kan ada di format tadi, ini kasih. Ya. Kita bikin program komputer, pc 55 ya. Habis itu kita pindahin lanwaisan, drive travel map 0790 sampai situ Udah kan, nah Terus nah. kita Kita lan atherosnya Ini? Ya Bukan, bukan yang kita, ya. yang Lan, ini. lan, lan atheros, beli kanan uh -huh. Baik, beli lagi Di dalam lagi, buka lagi Itu setupnya, nah itu set Bukan, beli kanan Bukan, beli kanan Aplikasi, ini Nah, beli kanan Oh, yes. Thanks. It starts. It starts. Kalau lan lu udah ini, lu udah bisa ngapa-ngapain lu udah gak usah ISP, udah gak pusing. Finish. Nah ini mah. Finish. Finish. Finish. Uh, home aja, home aja. Home. Home paling longgar, jangan pilih yang publik. Lo gak suka pilih yang publik. Kalau publik terlalu ketat, terribet. Karena dia terbu lebih terbuka gitu. Bagaimana? Ya lebih longgar lah. Ini, mau centang apa enggak? Next ID. next versi next puluh lima, nah yang versi dua password lima, so udah versi dua puluh lima, nah yang versi dua puluh nah udah versi dua Udah lima, nah yang versi dua puluh nah yang yang versi 192, kayak biasa 168 ya? ya. 168, oh. Eh ini Oh 255 ini 8 25, kan? 8 55, 55. Ininya otomatis. Terus, -nya. Nah ini adalah lu punya gateway internet Internet, coba lihat di sana internetnya berapa? 100.1 atau berapa? gua gua nggak bisa ingat itu. yang lan ya? ya? yang 4 berapa? satu sembilan satu enam satu bisa di ini dulu dikasih ini ya udah. Terus, ini uh, 8, delapan, semua delapan. Ini nyari tukang seni khas delapan, delapan delapan. 8000000, 4000000, Bawah. 4800000, 4800000. 5800000, 5800000. 5800000, 5800000. 16... ini dia alamat <coughs> ya. 168. <dusutar> 168 oh, yeah. oh, yeah. Kenapa 8 <coughs> itu adalah jalur kita untuk ke, ke... 8.55 itu jalur kita untuk ke, ambil data ke PCInFast 1.55 ini adalah IP internet dia Makanya belakangnya sama-sama 55 Tapi jalannya ini adalah jalan di dalam rumah Ini jalan di luar rumah Paham? Kalau ini kan untuk gateway ini kan untuk internet jadi oh. ini gerbang Gerbang oh. luar Gerbang luar berarti harus satu dong Luar? Oh, luar. Nah, berarti oh. satu tapi ini di luar untuk internet ini kan jalan luar yang dikenal oleh internet satu titik satu berarti gatewaynya si internet. Internet, yeah. internet, buat internetnya ini home, yang lapangnya buat yang ke jalan rumah kita. <coughs> ini yang di dalam yang dalam. ini antar lan, <coughs> lantar <coughs> lantar, <coughs> antar PC karena kan kita sama. pakai lapang supaya nggak nabrak sengaja jalannya saya bedain nggak mau disamain, <tuh> Bahan. tapi bahannya tetap okay. sama Hah? sama. Nah, sana kan 8 sama -sama. 4. Sama. Ini kan delapan dua Ini delapan dua Jalan nomor 8 hmm. Kalau ini internet kamu jalan nomor satu. Iya, berarti jalannya harus sama kan 8, Iya dong. Delapan ketemu delapan. Jadi kalau delapan ketemu delapan berarti bisa ngambil data di PC 4 kan PC 4, pakainya 8. Uh, Atau in, uh, print. Uh, ya pokoknya oh, antar iya. silan nih, antar nah, yalannya ini sila, yang kita ini ya. harus 8 aja pokoknya. 1, Bukan 8. harus 8 sih, oh. karena gua udah bikin jalurnya. ya, udah 8. Itu kalau mau 7 juga boleh, kalau tapi selanjutnya kan ubah semua loh. Ya. Kalau persimpannya 7 ya isinya 7. Tapi Oke. Oke. Terus Nah, sekarang coba kamu ngambil data ke persimpangan Satu, sembilan, dua, satu, enam, delapan, delapan, delapan, delapan, komputer delapan, Map hmm. delapan, nah, nah, nah, delapan, nah. Gua mau ya, kopi langsung semua. Oh ya, udah, udah, udah, eee... udah deh, udah ini dua ini Net Framework all sama driver. Kopi semua, kopi, kopi, kopi, Hah? <tuh> Hah? <tuh> <tuh> das kopi ke program komputer yang di PC lima-lima ini ong um, ini ya. Di hmm, D di di. di, di. Maka komputer D PC 55, Ini di, di master. Berarti ini CD window-nya udah cukup ya. Udah nggak usah dipakai di Kamu tes coba buka aja internet pengen tahu ini, ini aja nih. Internet Explorer. Exit X ex. coba diketik apa aja gitu. Google aja. Internetnya udah jalan dong. Nah udah ya tutup cukup Internet udah jalan. Habis itu sekarang di drivernya Kamu paling perlu itu, pertama chipset dulu chipset Ini juga. kebetulan Chipset itu, ini kenalin si Dia misalnya pakai i5 kan ya, i Pentium Oh, ininya nya, gitu kan ah. Pentium i5 kan Prosesor Prosesor, prosesor, prosesor. I5, nah. i5, i5 ha i5 nya ini buat kamu Install dulu, kalau enggak susah set up nah, Yes, yes. Hmm, next. Next. Nah, kamu lihat Ini, tadi, di klik kanan Di my computer, klik kanan uh, Manage Device uh, uh, lihat. Ini kan masih ini, ini Masih ada tanda seru Nah, ya. oke, okay. terus itu LAN-nya Tadi kan udah gak tanda seru tuh LAN pasti Network, network Network adapter nah, ya udah. nah, udah kan Nah, ini kan masih dia itu masih bingung, oke? Okay? Di minimize. Dia ya, minimize. Mm -hmm. you next. you yes. yes. Yes. Next. Next. Next. Yes. Ah, uh, yes. I want to restart. Apa-apa bisa -apa, yes. aja. Yes. Oke. Okay. Jadi, uh, nah di. gini-gini. Lu mau cari my computer ya kan? Yeah. Klik kanan. Langsung Set, uh, personalize. Di desktop icon. komputer centang, network centang, kontrol panel centang, user Sepai. file, gak usah supply. Oke, okay. tutup. Sudah ya. Buka My Computer. Tadi nah. eh, My Computer lihat di device manager-nya dulu, ini di kecil setengah. Minimal nah, deh. Klik kanan. Defense Manager nah, Udah, tadi kan tiga tuh. Hmm. Tadi empat kan? Iya, empat. Sekarang tiga. Berarti ada salah satu. Nah, ini prosesor udah ketemu, ya? Nah. Oke. Okay. Kecilin aja. Nah, sekarang yang penting apa? Pampilannya kan ini masih gede-gede, nih. Iya. Uh, ini, Eject dulu. Yang C, ya. Eject. Hmm, ambil. Nah, habis itu tadi. Um, Abloat. Ya, level. PGA. Lagi. Setup, ya. Next. Next. Next. Biasanya baca dulu, ya. Kalau PGE itu berarti buat uh, resolusi. Resolusi tampilan. tampilan. Next. Yes. Okay. Start. Ya, start lagi. Ya, lagi. Ntar tampilannya akan berubah. Ya. Yang diisi masih Udah kecil. Udah ya? kecil ya? Nah, Jadi dia kalau gede kan dia berat. Ya. Kalau kecil, dia udah enteng. Nah, sekarang, lu udah bisa ini. Lu udah bisa. Nah, habis itu lanjutannya, kamu ke window update, klik kanan dulu. Bukan, klik ini nah, klik kanan. Bukan, klik kanan. Eh, klik, sorry, klik kiri dulu. Aha, habis itu ke di eh, kalangan di My Computer. Aja. Klik kanan, Hah. bukan, properties. Cek turun. Ah, belum aktifasi. Ini. Ah. Video center otomatis. Klik. Coba aja dulu. Ah. Pin Cancel, Cancel Change produknya. Ulangi. Tadi berarti enggak masuk dua mm -hmm. mm -hmm. itu apa ya? Q ya? Q. Coba-coba cek dulu. Hah? Sini. Oke, yeah, ya. Next. Hah? Hmm. Okay. ah ini ribet ini jadinya next hmm Telepon. Untuk membantu kami meningkatkan kuantitas produk, layanan, dan pelatihan kami, panggilan ini dapat direkam atau dipantau. Tentang informasi yang dikumpulkan tentang panggilan ini dapat diakses oleh agen dari mana perusahaan dan menggunakan layanan Microsoft secara internasional. Jika Anda tidak menginginkan peragaman atau pemantauan panggilan Anda, silakan tutup telepon dan kunjungi support@microsoft.com untuk pilihan layanan alternatif. Untuk mengaktifkan Windows, tekan 1. Untuk Jika Anda mencoba mengaktifasi Windows 10, tekan 1. Jika tidak, tekan 2. Jika Anda di depan komputer dengan layar aktifasi terbuka, tekan 1. Jika tidak, Oke, okay. sekarang perhatikan layar Anda. Saya meminta Anda memberitahukan ID pergesalan. ID pergesalan adalah angka panjang yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Saya akan menanyakan kelompok satu per satu. Masukkan digit di kelompok satu. Bagus. Sekarang, masukkan digit di kelompok 2. Selanjutnya, masukkan digit di kelompok 3. Oke, sekarang masukkan digit di kelompok 4. Oke, sekarang masukkan digit di kelompok 4. Baiklah, selanjutnya, masukkan digit di kelompok 5. Oke, sekarang masukkan kelompok 6. Baiklah, selanjutnya masukkan digit di kelompok 7. Masukkan kelompok delapan. Baiklah, dan terakhir, masukkan kelompok terakhir. Mengerti, terima kasih. Mohon dulu sementara saya mencarinya. Keyboard untuk melakukannya di blok kosong di bagian bawah jendela aktivasi milik Anda. Saat saya membacakan setiap kelompok benang sedikit, saya akan menginformasikan blok yang dimaksud. Sekarang, gunakan mouse dan posisikan kursor Anda di blok A. Setelah saya membacakan seluruh ID konfirmasi lagi, Anda akan berkesempatan mendengarnya lagi. Jika Anda siap untuk memulai, tekan satu. atau jika blok A adalah 1, 4, 3, 8, 6, 6 adalah nol, 6, 6, 4, 6, 4. Blok H adalah dua, dua, dua, sembilan, enam, empat. Untuk mengulangi blok terakhir, tekan satu. Jika Anda selesai, tekan dua. Untuk mencadangkan, tekan tiga. Untuk mengulangi dari blok pertama, tekan 4 Nah, udah udah ya, Konsepnya kayak gini, berarti ininya ditempel di sini, lapban ya, Minta lapban dong, no. mau ke window update, pencet, itu yang perlu, Ini. Uh, cek for update, Ini. Uh, sambilan dia berjalan, hey. Oke Rayjen, enggak. halo. Dia udah ini sih, window update ini time hey. Ini. <laughs> Terus? Oh iya, net framework-nya perlu ini. Uh, dia mau update harus ada net framework dulu. Tapi sebelumnya harus ini dulu semua. Semua dari audio? Nah. sesuatu ya? Ya, uh, audio. Mm -hmm. Yang ini. Setup ya. Yes. Yes. Apa-apa itu biarin jalan. Balik, ayo nah, itu udah. Ini? Ini ya, oke okay. okay. hmm. ya. Program komputer Apa aja Adobe ini? Adobe perlu kan Adobe Acrobat terus Hai, Ini oke. Okay. Oke okay, dulu pilih terus lain itu tidak tidak di ini tuh tahan dulu tahan tidak kontrol kontrol tahan gini gini gini ini habis itu lain itu win tujuh -huh. terus habis itu yeah. 14 plus, plus, kalau enggak, ya, ya, ya, Terus Corel Untuk ya, File Minimizer Terus ya, ya, Lumayan banyak, karena kan lumayan lama nih uh, yang lain dong. Ya, audio tadi kan udah berarti ya. Chipset PCI udah ya. Udah, berarti. hadis. Hadis belum. Hadis boleh. Hadis belum. Hmm. Oh, udah ya. Saya okay. hmm. yes. Install. Eh, uh, ya udah gak apa-apa. Yes. Yes. Next. Next. Ya. Yeah. Yes. No, no, no, no, no, no. Jangan, jangan. Karena Karena jalanin, ya. Karena yeah. kamu lagi. Ini lagi ini ya. Ini. Terus back dulu. Ini back yang ini. Lagi. Habis itu LAN Wifi udah, USB, USB boleh. Lagi. Yes. Setup ya. Yes. yes. Nah ini gue cari sendiri. Hmm. Jadi kalau cari sendiri itu, makanya kenapa saya bisa tulis namanya itu aneh-aneh. sesuai dengan kita. yang dicari, itu yang itu. I accept. Ya. Udah, habis itu ya, back ya. lagi Wifi, Wifi kan fi belum? Belum Tadi ini ah, ini berarti ya, ha. Ini mainnya bedanya apa? gua tahu dia uh, Atheros atau Broadcom Dua-duanya aja nggak apa-apa Iya, 60 Misal Yes English, yeah. Next. Next. Accept. I accept. This. next. Hmm. Uh, okay. Oh, okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Bukan ini berarti. Jadi bukan yang ini. Yang satu lagi. Hmm. Ini. Yang satu lagi nih. Back back. Yang botkom. Setup. Yes. next, ya, yeah. oh yang breaking udah selesai ya, terus udah, coba ya. lihat di uh, nah, yes yes listat, yes, ini listat, kan hmm. udah itu tadi, kamu hmm. mau pesen jualan sih goreng, boleh, ini mau udah mau, boleh ini mau nih kemarin boleh ini kesenian itu dua yang keluarnya double ya ini tandanya coba yang kamu install soal-soal coba lihat di five nya aja ya, iya. ya. nah USB-nya kan udah tuh nah. oh PC PCI PCI Simple Communication Control function dia yang bawahnya satu dua atas oh itu udah dot com itu tinggal pci device sama pci simple communicator ya jadi kan belum semuanya eh uh, saya lupa apa aja tadi Ini. Driver, driver, driver, driver, Mbak. Bawah, tengah, ini. nah, ini Bluetooth enggak begini ya? Oh, Bluetooth ya? belum, belum yang belum ini. Satu, dua, tiga, mau Bluetooth. Oh, iya, yang Broadcom juga berarti. Dia WiFi-nya, kemungkinan Broadcom deh. Coba kalau itu yang Broadcom, biasanya itu juga Broadcom. Yes. ambilnya tembak duduk. Oh, bukan. Yes, sir. Yes, sir. Coba ya teros. Uh. Wind driver okay. only. Ya, yeah, boleh. Run. Run. Hmm? Yes. Bora. Wow. Next. Yes. Mm. Ah. Mm. Mm. Oh. Mm. Ini udah gua cariin, kalau enggak ada gimana lu nyari lagi? Finish. Finish. Yes. Uh, Nolah-nolah ribet kebanyakan. Coba ke itu, uh, itu device manager yang bawah. Nah itu udah berubah kan? Ah, refresh. Dari tadi juga dua, atas. nih bukan bukan bukan bukan pencet bawah dulu, air. Oh, air. ini air ya udah sini nih biar cepet gua uh, dia bluetooth berarti bukan habis itu di sini ada kaki entah lo install semua sih, dia itu pasti dia punya itu hilang yang salah serunya Heeh. nggak ada, eh satu lagi hmm, udah kan terus satu lagi, tadi berarti di reader habis itu chipset udah, udah habis ini. sudah, sudah pen, terset, ya sudah, punya pen, tochat, combo 2, 3 itu ya, dicoba Turbo bus Intel, kemungkinan sih bukan turbo bus ya. Oh, hilang. udah hilang. Udah. Hmm. Aspek udah pasti dia bukan ya, fingerprint juga Gak ada kayaknya. Ya, udah bisa ya udah beres udah bisa dipakai nggak itu tuh yang itu kayaknya kayak problemnya sih yang ada loh loh loh itu ya itu nggak yang oh. harusnya udah bisa si Windows-nya So, yeah. ah. Check. masih nggak mau nih, eh. cek, yeah. <sighs> dulu nih Bro, sama? Aqui. Nah, ini udah chrome, habis Sudah. itu uh, lodging, terigu najis sentosa plastik. Sudah ini cuma Ya saya setuju. Tadi yang ini singkong sendiri kok nggak, nggak usah, terus ya, ntar dia sinkron Bisa. kok, mau hmm. pak, uh, boleh, kan, nah. accept. accept, Lu, Lu mau Windows update, dia ada syaratnya di sini. Oh, ada tulisannya ini di sini Windows update Mame Windows Seven nah nah ini copy ini dulu uh, sama aja sih Habis itu masuk ke sini, coba komputer, window update, coba ini sama ya harus install ini dulu. Coba dua-duanya kita install. This update not applicable to your computer, kalau yang ini. Yes. Nah. Ini begitu ini diinstal baru dia mau Windows 11, nah ini udah, udah bisa. udah bisa, ya udah direkam kan? Udah. Nah ini kan, loh uh, versi 64 mana? Nah ini program komputer kan? Windows uh, Update. Di sini gua ada tulis Windows Update Ultimate Error. Udah ada ini ganti aja, Windows Update 64, ini ada 64 Error. Enggak hanya Ultimate sih gak Semuanya Semua Windows 7 yang Error nah, Kalau Error dia update nya Kamu bisa ambil data ini nah. Windows 7 Error Windows Update Windows ya. 7 Bisa hmm. nah. Jadi dia begitu Error Ini Opera kok susah bener ya download nya ya? Lama bener ya? Bisa juga sama aja Oh pantesan Wirelessnya, mati-mati. Iya. Mati. Yeah. Eh, oh enggak, hmm. enggak konek kok. Tetap dia pakai Nemo. Nah, habis It's itu, di dikasih it. turn on, printer sharing turn on. Home-nya habis itu, printer sharing turn on. Nah, ini nih, atas turn on. Habis itu, enable ini yang 40 aja yang paling yang paling. Turn password-nya turn off. Hello, all oh, we don't manage your server. Oh, enggak, iya uh, yeah. udah, udah, udah bener. Hello. Habis itu yang... Dari atas dong, yeah. network discovery. On-on network. On-on printer. Nyalain. Ini 40. Uh, yang pokoknya semua di ini ya. Nah, save. Nah, habis itu di file D sini, di ya di, ini udah di sharing aja ini mana ini back, ke kanan, ha, habis itu properties, habis itu di sharing, di diasan sharing, habis itu di sell, permission, dicentang-centang, everyone. everyone, hello hello semua Hai apa eh oke oke oke oke oke close tutup lama oh. hmm. nah, nah bener eh udah enggak ini udah biasa lah office tinggal copy serial number kok mumpung ini, ini lompong downloadnya lama. Kalian nggak bisa install berbarengan dua ya? Itu. kalau Jadi... ini gue ini kan karena nggak ini instal. Ah. Jadi saya bisa install yang lain oh, karena ini masih di posisi download. Oh, Jadi di posisi jalan pun masih bisa install yang lain. Oh. Karena ini kan bukan jalan, ini download. Oh, itu dong. Oh, iya. Kalau installing, jangan dua. jangan jangan jangan jangan ya, jangan jangan jangan sama jangan beda ya? ya. dong. Kalau ini kan jangan jangan lagi jangan data. jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan korel ini uh -huh. Terus, -ing -ing. Then, nice. udah di Opera dimasukin ininya sama kan? hmm. udah, berin, kan? oh, iya, nah, ini udah bisa ya window update nya Nah, nih. Check for update. Ini, nah, udah lama dia. Berarti kalau udah lama dia biasanya udah jalan. Kalau dia nggak mau, biasanya dia langsung nolak. Nah, ini udah ada tiga. Ini cek. Wah, lama ini. Ini tidak usah dimatiin aja ya? Tidak apa-apa. Tidak hmm, apa-apa. Paling -pali pagi-pagi. Eh, Di cek. Sudah yeah. ya? Oh.